Okay, go. Tensi eh, haa. Saya nak tag dia. Okay. Hey, Amber! Hello, hello. Hai! Okay. Hai! Di sini ada orang masuk. Eh, saya punya boleh. Tak ya. okay. Macam tak boleh. Bolehlah, boleh lah boleh. Kurang, ah. kurang. Okay. okay. Tak ada orang. So, kami start dulu tak lah. So, okay. Start lah. Okay. okay. Boleh introduce? Boleh. Okay. Ha. Hmm. Nama? Nama? Haa, ah, nama saya Mutu Sami eh? Ah Mutu, ok Mutu So, Mutu, tadi saya dengar cerita Mutu kan? Ya yeah. uh, Mutu cakap lepas, lepas makan spirulina Eh, kenapa buka cermin mata? Apa? Handsome oh. lah <laughs> Lepas makan spirulina kan? Hmm. Ok, Mutu dulu ada masalah apa? Haa, ah, sebab saya kencing ada kuning hmm. hmm Malam ke, siang ke, pagi ke Bila yang pagi saya bangun Hmm, hmm. Uh, pergi kencing toilet, dia sakit hmm. Lagipun kuning okay. uh. You tak ada minum air Ada juga, saya uh. ada air minum banyak Berapa liter? Uh, saya ada simpan botol 2 liter ya. Uh. Satu hari kurang-kurang setengah botol so, so, oh. Jadi sudah 5 liter lah Kadang-kadang ada lebih juga Tiga botol pun sudah ada siap Tapi hmm. masih lagi kuning? Ah uh, Masih lagi kuning You tak ada cek? Tapi saya tak ada pergi cek doktor mana-mana lah. Oh. Dia sendiri jadi doktor. Yang ke, ini masalah hmm. sudah berapa lama? Ini sudah ada saya sebelum saya masuk Singapura 15 tahun. Sebelum itu pun sudah ada. At least 15 tahun lah. Kurang-kurangnya yeah. 15 tahun. Hmm. Uh, mutu dia ada masalah uh, kencing kuning. Dan hmm. pagi-pagi kalau dia kencing kan dia rasa sakit kan. Ha, yeah. Okay. Yeah. So. Lepas try Spirulina, pergi ah. spirudina selama so, Baru saya ambil ini, lebih kurang ada 2 bulan tu oh, makan ini Oh, dah hello, halo Eh, dah uh, Lebih kurang ada 2 bulan hmm. So, sekarang saya punya kencing, sudah normal, sudah putih Then, saya tak ada sakit sekarang uh, Betul saya cakap tak ada sakit Pagi-pagi uh, saya bangun, pergi kencing, sudah tak sakit Penting sahaja normal putih. Dulu, dulu kalau hmm. begini kan, masa hmm. you rasa sakit tadi you cakap mai you pergi try apa ubat? Ah saya pergi beli farmasi China, hmm. beli yang ubat hmm. tradisional saja. Okey, yang hmm. tradisional, hitam-hitam benar. Hitam, hitam, hitam, hitam, okay. okay. hmm. So so Hello, Satu hmm. kali you try ni ubat boleh tahan berapa lama le? Saya ambil dia dia bagi pun saya tiga hari ni saja. Hmm. Ah okay, hmm. tiga hari ni hari lepas dia ada satu minggu okey. Lepas sudah start balik Balik lagi Haa ah, oh. ah. Sudah lima belas tahun Lima ah. belas tahun eh hmm. Hmm. Okay So then you try spirulina Haa hmm. Dua uh, bulan lah yeah. Saya cakap lah uh, dua bulan hmm. Sudah tak ada masalah ini Hmm ini masalah sudah tak ada Okay hmm. You makan macam mana? Spirulina Saya makan pagi 10 biji Malam 10 biji hmm. Okay oh. Then you cakap ada lagi tadi You cakap sakit mana? Sakit pinggang Sakit pinggang hmm. Kenapa sakit? Tapi dulu saya kerja kuat lah masa sekarang tak kuat lah. <laughs> sekarang pun <murah> ada kuat <laughs> tapi sekarang times different lah dulu kerja ambil barang kuat sekarang uh, mm -hmm. bawa bawa foli uh, duduk duduknya pasal lama duduk then hmm. you sakit sekarang okay. sudah banyak kurang sudah sakit okay, uh. oh, okay. so pun you pun uh, you pun sudah hmm. macam uh, try ini spirulina hmm. bukan saja kunci uh, Pencing, kencing kuning ha, ha. Hmm. masalah tak ada dia hmm. punya sakit pinggang pun kurang sudah yeah, yeah, kan kurang sudah. dia nak makan pencet tak? tak tak oh, spirulina saja? Hmm, ini saja lain semua hebat spirulina saya pun tak ada pergi ambil doktor kalau saya sakit pun sekejap sajalah saya pergi buat exercise macam ah. dalam kilang lah saya um. turun folip saya buat exercise jalan-jalan sana okey okey okey okey So sooo wow. wah Actually kan, uh, saya sudah lama tak jumpa Mutu. Hmm. Ya yeah, betul. Hmm. Sudah lama kan? Sudah lama. Tapi kali ini ajumpa Mutu, saya hmm. rasa dia dia punya muka banyak, kan, banyak bercerah, hmm. banyak semangat sudah. Hmm. Dulu macam penak lah. Ya yeah, ya. Yeah. Ah, sekarang macam banyak semangat ah. sudah kan? Ah, so dia makan spirulina saja. Kata hebat tak? Okey. Kalau pun suruh dia berhubung. bini bini, bini uh, makan try. Saya ada panggil sembini try ah ya. sekarang baru start 1 minggu. Saya kena supervise dia mm. and pun kena disiplin mm. ah. Okay. So, thank you. Thank you Moto. Ah okay, uh, kami punya interview sampai sini saja. Mm. Okey, bye-bye.